Selengkapnya saya sampaikan di hadapan sahabatku dulu baru kita bahas ya Ini saya ambil dari media online Demokrasi News dengan judul Ngeri Ekonom Senior Duga up proyek PKN sampai 100 triliun rupiah gila amat padahal rakyat lagi susah Nah ini judulnya kawannya di eh, Demokrasi News Nah simak selengkapnya Ekonom senior Rizal Ramli dikenal sangat vokal mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati pernah berada di kabinet, Rizal menilai pemerintahan era Jokowi melakukan hal-hal yang kurang tepat. Salah satunya soal isu perpanjangan masa jabatan Jokowi yang belakangan ramai dibahas lagi. Dalam diskusinya bersama ahli hukum tata negara Refli Harun, Risal Ranli mengamini soal perpanjangan masa jabatan yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Isu-isu yang lebih spesifik seperti perpindahan Ibu Kota Negara, kemudian proyek-proyek infrastruktur, kemudian barangkali proyek-proyek COVID dan sebagainya. Apakah itu juga bagian dari motivasi untuk memperpanjang masa jabatan karena kuenya kan tetap belum habis dibagi-bagi? Tanya repli dikutip dari kanal Youtube-nya selasa 27 Desember 2022. Brisal lalu menjelaskan masalah tersebut dari sudut pandangnya. Cukup ngeri-ngeri sedap. Rizal rupanya membahas soal dugaan merkab anggaran pembangunan IKN Nusantara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Memang untuk ibu kota baru mereka sudah anggarin buat dua tahun yang akan datang, nyaris 500 triliun rupiah. Kalau proyek infrastruktur itu minimal merkabnya kan 20 persen. Itu aja udah 100 triliun rupiah kok, soran Rizal. Bakal jadi bancakan buat 2 tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila ahmar gitu loh. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah imbuhnya. Karena itulah mantan menteri koordinator bidang pemerintah tersebut mendorong agar pemilihan umum dipercepat. Pasalnya pemerintahan yang membiarkan korupsi merajalela dan membiarkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan tidak sepatutnya diperpanjang. Logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang gak becus yang membiarkan kursi terjadi secara masif dan KKN secara masif yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, tutur Rizal. Segera diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya saja logika ngawur, tegasnya lalu mencontohkan sikap kenegarawam presiden ketiga B.J. Habibie. Setelah Pak Harto jatuh, terpilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes, yang ya sudah diadakan pemilu dipercepat tahun 1999, dua tahun kemudian, jelas Rizal. Ternyata istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang, tapi beliau hebat, beliau negarawan. Pak Habibie memutuskan tidak maju lagi di pemilihan presiden di MPR, lanjutnya. Karena itulah, kembali Rizal mendorong untuk pemilu dipercepat. Apalagi di negara dengan sistem parlementer yang begitu korup dan membiarkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan. Demikian kawan, beritanya ya. Dari Pak Rijal Ramli, Pak ya, Ahli Ekonom. Jadi menduga adanya ya, merk 20% dari anggaran pembangunan IKN di Kalimantan. Berarti kalau 500 triliun, 20%-nya 100 triliun. Ini adalah dugaan. Dugaan itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, saran saya di dalam pembangunan IKN ini, agar dananya itu transparan. Pembangunannya transparan dibuka ke publik misalnya anggarannya 500 triliun nah 500 triliun itu untuk apa saja ya harus dipublikasi anggarannya semennya jenis apa butuh berapa batunya jenis apa pasirnya jenis berapa biaya kontraktor atau tukang yang ngerjain besi-besi apa saja yang dipakai menggunakan bolam lampu apa ya Aciannya berapa? Ini supaya tidak terjadi dugaan atau kecurigaan dari publik. Ini harus se transparan transparansinya Bisa bertahap. Yang namanya kalau sudah direncanakan seperti ini ya dibilang 500 triliun, berarti kan sudah ada datanya apa saja yang dibutuhkan sampai mencapai 500 triliun itu untuk pembangunan IKN. Ya, berapa biaya untuk pembebasan lahan, lahannya berapa luas, penggunaan jalan tol, berapa panjang, tebalnya berapa, campurannya berapa, semennya dengan pasir. Ya, dan listriknya berapa, tebalnya besinya, tidak listrik berapa, menggunakan lampu, bolam lampu apa, berapa watt setiap lampunya, berapa AC yang dipakai. Lantainya menggunakan keramik atau granit atau uh, Apa bahan-bahannya Harganya berapa Ini kalau dibuat secara rinci dan dipublikasi nah, Biar tahu, rakyat tahu, oh harga semen dia beli itu sekian Oh harga pasir itu sekian, dia butuh pasir sekian, pasir hitam, kasar pasir putih Oh biaya tukang itu sekian Ya, gaji pengawas itu sekian. Kebutuhan BBM dalam operasional itu berapa? Ini harus dibuat secara rinci dan publikasi, jangan hanya simpan di kantor. Nah, biar rakyat mengawasi. Oh, dan ya 500 triliun itu uangnya itu larinya ke sini, ke sini, ke sini dan wujudnya ini. Itu bisa dilakukan seperti itu. Biar apa? Biar rakyat ini tidak curiga lagi, tidak Menduga-duga lagi seperti Pak Rizal Ramli bilang Merk up bisa-bisa Merk up 20% Pertanyaannya Apakah pemerintah Mau terbuka seperti apa yang saya sampaikan Karena saya yakin Pak Jokowi tidak mungkin korupsi Saya masih yakin sampai sekarang Bahwa Pak Jokowi tidak akan mungkin korupsi Tetapi kroni-kroninya Atau orang-orang yang di sekitarnya inilah Yang dikhawatirkan mengambil rakyat di sini. Nah itu menurut saya, ya berapa paku yang dipakai, paku yang berapa inci saja panjangnya berapa senti, atapnya dari apa, ini harus dipaparkan semuanya. Maka itulah sebuah nilai. Bagaimana menurut sahabatku terkait pemikiran saya ini agar transparansi? Baik kampilnya kawan